Ini kita beresin dulu ya Setelah itu baru bunyi Jadi sampeyan tadi mengatakan kalimatnya Kita ini gelisah terhadap Dogmatisme-dogmatisme Islam Saya tidak akan menuntut Anda untuk menjelaskan itu Tapi aku ngerti karepmu Gini Gini mas ya, yuk dilihat hidup ini Secara multi-intelligent Multi-warners Multi-analysis -analys ya. Nanti mohon dibenahi saya pak Ketika sesuatu itu harus diterapkan dengan dogmatis, ya harus dogmatis. Misalnya, jenengi siapa, Mas? Rafi. Nah, bahwa Anda menjadi Anda itu dogma. Jadi, Anda <tik> jadi <berjadis tik> anaknya Pak siapa, Bu siapa itu dogma dan itu enggak usah Anda tawar, enggak usah Anda cemaskan. Apa kadhaike ibas? Ah, ya? okay. Jadi dogma itu penting pada tempatnya yang tepat. Anda jadi laki-laki itu dogma. Anda harus taat kepada gravitasi itu dogma. Gravitasi itu dogma, kesehatan, ilmu kesehatannya Tuhan itu dogma, semua dogma. Tapi jumlah dogma di dalam syariat Islam itu ya dogma alam jelas banyak sekali. Tidak ada pesawat kalau tidak niru konsep Allah tentang burung. Tidak ada komputer kalau tidak meneruskan matematikanya Allah 01.01.01. 01, 01. Kan begitu. Tidak ada zipeng dan rar kalau Anda tidak menguasai kontinuasi dari algoritme yang sudah diterapkan oleh Allah sejak awal. Jadi orang hidup itu hanya nerusin tradisinya Allah. Tidak ada gedok kalau Allah tidak bikin ubi. Kan begitu. Tidak ada... mang cernirai tidak ada rafi kalau bapak ibumu tidak copot pakaian pada malam hari itu apa yang di bbm yormeteng lah jelas ya itu harus dogma semua alam ini dogma bumi bulat dogma jadi hati-hati ngomong dogma dogma itu penting kalau nanti kamu sudah beristri istrimu yaitu dogma itu Oh, joh, joh. Yang lain. yang luwes, sok bojo sok duduk, ayo sok... Nah, dogma itu penting pada tempatnya, pada konteksnya. Oke, tidak, saya berpanjang. ketika datang Islam, jumlah dogma yang disebut syariat atau rukun Islam itu jumlah ayatnya hanya tiga setengah persen: syahadat, solat, zakat, puasa haji itu ayatnya dia semua yang sifatnya syar'i rukun islam itu dogmatis kamu jangan terus sama Allah kok nyuruh saya penglimo nah aku karena penggitu harap ngobok ya, gue gitu. sudah kalau Allah bilang lima kali lima kali itu namanya ibadah mahzuh dogmatis dan kita terima atau tidak dengan resiko masing-masing itu tidak usah ditawar karena rumusnya ibadah mahdo adalah jangan lakukan apapun kecuali yang saya perintahkan sisanya 96,5% rumusnya adalah lakukan apa saja kecuali yang saya larang jelas ya? nah dogma hanya boleh di 3,5% kalau di 96,5% demokrasi gitu loh enggak partai demokrat, rapopo orang haram sing haram dienggo nyolong kuwi. ndak haram yang ndak boleh dimanfaatkan untuk goyang aurat, kan begitu. Main musik begini boleh, yang ndak boleh kiai Kanjeng main musik pas Jumatan di depan masjid. Pacul wong, gitu Dan begitu. Jadi, mau Mas Mas Rafi, dogma itu penting. Tapi wilayahnya hanya kecil dan itu tidak boleh kita tolak, karena dia memang harus. Kalau kita ngomong pakai terminologi yang agak modern, ada fundamentalisme, ada konservatisme, ada liberalisme, ada moderatisme, modera oh, boy, moderatisme, atau moderatisme, ya moderatisme, kan. moderatisme, semua berlaku dalam hidup kita, ada hal-hal yang kita harus fundamental. Ketika kita harus fundamental, jangan radikal, atau jangan moderat, jangan liberal. Kamu kawin itu dogmatis dan konservatif. enggak liberal di situ. Kan begitu? Jadi, ya. jadi... Di luar yang tiga 3,5% ndak apa-apa pakai mikrofon, ndak apa-apa meskipun dua ada nabi mic opo nabi musa nung bukit, ura nabi musa nung mikrofon, sok sok -so we takon sing kok cekel kayak apa nung nung nung nung nung so -so. nung Nabi Noy orang kenal kabel. Mulane saigigi kayak ya do pengen deh apa Twitter barang kaya apa ngunu kayak omong-omongan Nabi Musa Nabi Isa Nabi Yunus omong-omongan Twitter Twitter jasa igio ya, ngunu kayak itu loh <laughs> ini ya, yeah. apa ya? Oh jauh ketika dogma? noda maneh kutua noda ora orang noda piye? ketika harus keras harus keras. Ketika harus keras lemes orang meteng, <laughs> jelas. Saru orang aku ngomong, ilmiah kan, ilmiah. Jadi tolong jangan pakai gender gender. Nek nganggo gender gender saya sakit wong lanang. Definisi iwang lanang, oh lah masak lanang. Nek pas mati gondel gandul, pas hurip kecepet. Angin lagi, angin lagi. <SILENCIO> Pak Muswe seneng ya. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> angin yeah? Oke, okay. jadi jelas ya, letaknya bid'ah di mana? Bid'ah itu letaknya di 3,5% persen. Kalau sholat kamu rubah, ya toh? Rasulullah nggak pernah, Rasulullah dua rekaat, kok kamu tiga rekaat. Perkara ada kontroversi, nas ada yang bunuh, ada yang tidak. Ayo toleran aja. So. Terawih 23 apa 11, dia sudah mau bikin 2, atau terawihnya 23 yang mau witir sendiri, setelah 8 mau nggak witir sendiri, kan gak apa Pak? Mau tahiyat, mau ke utus ragam KAP, otak hias, kuah batu telur, wow, mana KAP? Jadi, ono imam, nggak roh, asisten, nggak ngawasi, wong, awas kalian nyene, nyene weh, kutu jelas, ngene, pongene, pongene, ngine, wong ane alih aneh kunukir itu dogmatis kok gitu tuh jangan dogmatis kalau itu, karena itu kan yang penting kualitasnya kepada Allah, kualitas rohani dan niatnya kepada Allah itu tidak boleh dogmatis bahkan dogma-dogma dalam sholat pun ada perbedaan, karena informasi yang sampai juga bisa berbeda-beda sami Allahulman hamidah kita begini, ada yang sami Allahulman hamidah begini bahkan ada ada ijtihad anyar attahiyatulillah ini ya terus tititititit muni terus dijupuk tangan <suara> angel oh, jadi mas kalau saya boleh memohon kepada masjid UGM, teman-teman harus ikut menyembuhkan aliran-aliran dan kelompok-kelompok Islam yang memahami Islam dengan kesempitan berpikir, dengan kedangkalan berpikir. Kalau kita tidak dangkal, kita tidak sempit, insya Allah kita lebih arif dan lebih mengerti masalahnya. Kan begitu. <tuk> Gamelan dan musik, kosidah, Solawat Maulid Nabi selamatan apa meneng tahlilan itu semua tidak di wilayah tiga setengah persen itu di wilayah 96% puluh kok ko ko laki nira eh, kok ora kok laki nira eh kok ora kok laki aku randu maksudku insyaallah kamu lakukan boleh, kamu tidak lakukan boleh ukurannya tidak pada kamu lakukan atau tidak tapi terletak pada niatmu apa kamu mau selamatan tiap malam boleh untuk memperingati bapakmu meninggal asal kamu jangan anggap itu kewajiban. kan begitu kan jadi jomong pitung dino petang dino tiap malam boleh bahkan sehari peng 10 hentuk selamatan dewe webar kuwi yang ndak boleh itu menganggap itu kewajiban syar'i. Kan begitu, Mas? Kiai Kanjeng ini pakai gamelan ini boleh-boleh saja. Asal tidak digathukke okay, karo ibadah mahzoh. Ayo kita mengharam sir iringan salat. Jeng, <Sess> jeng, <Sess> jeng, jeng, jeng, jeng, Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng ya kalau di luar rukun Islam enggak ada bidah selametan enggak apa-apa ngobong menyandak apa-apa sing ora itu ngobong ndase bapakmu <tuh> <tuh> ya Allah Allahu akbar yang salah itu kalau kamu meniati itu sebagai kewajiban orang-orang oh, oh, wajib. ngadran boleh, tapi jangan diniati sebagai kewajiban. Itu cinta dan akhlakmu kepada leluhur, tapi bukan kewajiban dari Allah. Yang kewajiban dari Allah cuma tiga setengah persen. Ini tak jelaskin dulu, baru bunyi musik. Mengo timbangannya muni terus nenggono, wamul bunroko, wamul <tuk> bunroko, wamul bunroko. Nah, harus jelas dulu, ya. Bikin parpol ndak apa-apa Teman-teman ini kadang-kadang aneh sih. Aturan diberlakukan yang menguntungkan dia gitu, toh. Ya toh, jadi mergodei raiso selawatan, selawatan fitah. Dia bisanya begadang, jangan begadang. Mergodei begadang. Selawatan itu sebenarnya bukan kewajiban syar'i tetapi itu undangan cinta dari Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya amanu 'alaihi wasallimu taslima kata kerja itu kata kerja kata perintah shollu tapi dia tidak bermakna perintah secara syar'i itu anjuran panggilan cinta agar supaya kita menciptakan Dialektika segitiga Allah, Rasulullah, dan kita. Jadi sekarang udah apa-apa pakai motor, Twitter, Facebook, kuliner, udah apa-apa, yoto. sing toky ingin tani posok sambingo, ingin tani buka ngopi garung rokok. Yo ngelumpok yo, buka nerap, suwe tenan niki yo, gak bisa kenal. <tik> aku bisa ngerahin tuh orangnya sufi ekstrim kok kamu makan di siang bolong supaya tidak kelihatan bahwa aku berpuasa ya apa cara nih